yoyo yo, bosku kembali lagi kita bermain di gate of olympus ya bosku kita tidak ada bosan-bosan yang bermain dengan si kakek ini kakek legend kakek pembericuan kita semua bosku kita sayang sama kakek Zeus ya bosku oke kita langsung gaskin aja kita hantam si kakek Zeus bawa modal 142 ribu aja kita ya bosku semua semoga dikasih yang mantap-mantap sama kakek Zeus ini Si kakek Zeus, ayo Zeus, gua udah lama nggak dapet yang mantap-mantap sama lu, Zeus. Gua nggak dikasih mantap-mantap, udah lama nih kakek Zeus, ayo gaskan kakek Zeus. Nah, cincin konek, mantap, aduh, satu lagi tuh. Sekarang, apa keterannya dapet tiga dua kali ya, tadi ya? Oke, okay, satu lagi. Aduh. aduh.. ayo, ayo, Aduh.. Aduh.. Aduh.. <muluh> nice.. Nice.. Nice.. Nice.. Nice.. Nice.. Langsung dapet kita disambar sekitar ya bosku ya. Di bed yang.. Aduh.. Sayang sekali kita pasang bednya minimal ya bosku ya. Kita pasang di bed 250 perak tadi Langsung disambar bosku karena biasa gue pake model 50 ribu sekarang pake modal lumayan, kenapa gak gue manfaatkan untuk biar, uh, kali 10 anjing gak connect, gak disambar goblok ada dapet tapi gak connect, ayulah konekin oke okay, ya connect, disambar skaternya tambahin lagi Ah, gak apa-apa lah, -apa. dapat 1.200 Oke, okay, nice. Tambahin lagi angkat gede kunci Oke, ini nggak bisa diandalkan kakek, Ayo, tambah lagi. Kakek. Nah gitu si kaki. Kenapa percaya cuma lima puluh? Berat kaki, kaki. konek. Eh, gak pecah. Ini boncos bosku, empat <laughs> ribu perak. Neng tan gratisan cuma dikasih cuan potong empat ribu perak ya bosku. Lu payah, dia usah nggak bikin emosi. 50 perak ini, sedih banget tadi percarnya cuma 50 perak ya bosku. Aduh, kita pakai bed kopi dulu. hmm bertah bertahap kita naik ini bosku. Oke. Okay. Nah, nah, gitu ke. Aduh, kali tiga mulu berapa kali ini sketernya ledik banget ya cuma kali tiga doang banjirnya nih wow mantap konek petirnya tambahin petirnya jius aduh hantam dong pake petirmu jius nice oke okay, dihantam konek 8 merahnya juga merahnya konek was. bagus banget bagus, bagus. jinjinnya konek juga mantap sekali guys. ditambahin lagi the best banget sama jam pasirnya juga wow hijaunya juga bosku Gila, gak coba di birunya Mantap jiwa, konek itu Apa namanya mahkota bosku? Mantap jiwa, auto sensasional aja. Ya, kan? Sensasional di luar bosku, kita coba keluar ya. Cok, thank you banget sih. sudah mengecatkan kita semua bosku. Mantap sekali, debes banget kakinya di -kaki sini. Oke okay, lumayan banget Dari dua kali lipat Gua punya modal ya boski Udah mantap kali Padahal koneknya jarang ya boski Pecahnya jarang tapi Begitu konek langsung dihantam Petirnya dua kali Lapan uh, ya boski Dua kali lapan Eh lapan kali dua ya gitulah, lari ribet banget ya. pokoknya ada petir nya dua lah, pokoknya begitu ya. Oke, kita coba ispin aja dulu empat puluh ribu kita gaskan ya bosku ya. Semoga ini tidak muncul seperti tadi. Kita udah dapat sketonya sejajah bosku. Apakah yang terjadi biasanya kalau dapat skater sejajar begini kalau lomba gacor cor maksudnya boncos sih biasanya? Tapi kita jangan berpikir negatif ya, kita coba kita lihat ya bosku, hajar jius, berikan yang terbaik jius, mantap sekali jius, gila, kuningnya. Oke, mantap sekali, dikasih konek lagi, mahku tanjius, debes emang, debes banget. Best of the best emang si kaki di sini, tapi kenapa tidak diangkat keteknya itu? Padahal mantep itu tadi ya, udah mah kota konek, pecahnya lumayan ya bosku, aduh, nice ditambahin. Mantap lah, oke, jangan pasir pasirnya, aduh, jangan pasirnya nangis sekali, bosku kuda dua lagi, langang konek gitu ya. Oke. Buncis kan, karena aku kata gue kalau jam, kalau lu dapet sekitar sejajar gitu. Pokoknya, siap-siap antara kedua, uh, maksudnya sama, buncus ya, Boski. Hmm, mantap, oke okay, lumayan lah, baik model kayak atau tengah, baik model ya. 20 ribu aja, gak apa-apa lah ya. Oke, okay, nice banget dikasih juga 20 ribu. Oke, okay. super, ya, super, super kita masih nongbok 4600 nol ya, ratus si apa-apa lah. oke kita coba manual lagi, eh manual lagi kita pakai spin otomatis dulu, ya spin cepat sepuluh kali atau spin turbo tiga puluh kali ya, boskih. silakan aja dicoba nih polanya ini pakai pola ada hari uh, subscriber gue ya boskih kemarin dia minta coba bang pakai pola spin Kalo kali sama kui kalo uh, sama tuh, lu body kali aja bang, itu aja terus coba ayo udah gak apa-apa, kita coba gas ke nih ya, bos. kita liat ini, hmm, merahnya konek, merahnya konek, ayo merahnya, nah kuningnya koneknya, ayo nice kan konek kan, aku jam pasir juga dong, jam pasir, oh idam pasirnya konek, pasti dong oh iki ada keluar kalau dapat skater yang kalau dapat skater dong gak bakal dikasih petir yang nggak bakal keluar gak bakal crack dia kalau ada skater gitu nggak ya. berani dia kalau skater di luar mau keluarin petirnya itu jadi lupa gue ya double cinya belum gue aktifin gue coba taikin sekarang di bed seribu kita <tuh> gas kan ya, bosku gaskan turbo tiga puluh Hajar Slebeo Oke okay. Oke okay, mantap sekali Slebeonya gaskan, Jius gaskan, Mantap Mana Fispinnya Jius Jangan dulu Aduh Parah sekali Jius ini Ayo Jius Mana Jius PUS Udah di taking bednya coy Udah di taking itu udah seribu Kenapa harus sedot malah Aduh si kaki cuy Sini tuh kena sedotin dasar lu kayak sedot Oke mampet lu ya nah, Oke okay, spin cepat Nah 10. Bosku yang di atas bleh Pokoknya mantap, mantul, tul tul, tul. Oke, aduh, bawaan sini. Bagaimana, bosku? kita pakai spin turbo tiga puluh lagi atau buy spin? Eh, ah, coba tiga puluh lagi, sekali lagi ya. Habis itu, kita coba buy spin mungkin ya. Oke okay, kuningnya pasti konek merah merah enggak kuningnya konek lagi Oke okay, petro mantap ceratnya di luar delapan kali cerat ya bosku lama slama sedunia sih dia ayo cerat lagi ayo mantap di luar tiga oh, skater sejajar itu bosku Mantap sekali uangnya, kau juga oke. Okay. Mantap campur juga ya, bosku. Oke, okay, nice banget, the best banget ini. Der, der, der, der, der, der, der, der, der, ayo Gelasnya satu lagi, gelasnya der, gelas Gelas, gelas suara petir jeus ayo gaskan wow oh, ayam sudah mulai berkokok saudara-saudara nampaknya ini sudah pagi kayaknya ini ya gua biasa main memang di jam 3 nih, bosku karena di jam 3 itu sedikit banget yang main bosku jadi kemungkinan besarnya kita bakal dapet bosku ya Langsung GasKen briefly 80 ribu Gas Genokil 15 Spin mulai Hmm mantap suatu awal-awal yang sangat bagus ya BossUB Mantap cradle Ini tambahin lagi Ketek Teddy bread A bilang hmm, wangiii wangi banget Ketek nggius yo yo tensesippy on 1 enggak mungkin enggak sensasional, gacer banget ini Ooh! Uh -huh. yuk Balik modal nih, bisa nih, bisa! Sebentar lagi balik modal, oke! Okay. Tambahin lagi satu lagi sekitarnya biar dapat tambahan free skate Ayo! Nah, angkat, angkat, kita keluar! Angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, kali lima, kali lima hmm. kali empat. Uh. Ali sepuluh konek bosku saya ini percuma 300 sudah 10 perak ya nggak apa apa buat nambahin multiplayernya bosku ini multiplayernya tambahin lagi oke okay, connect the best wait cuman ikut modal luang kak ayo nah ide oh cincin bagus sekali ini inisiatif yang sangat bagus kius ya Oke okay, numpul info sensasional lagi, ini bolehlah kita skip layarnya udah dapat tadi game kan pertama kita nggak skip. Oke okay, birunya boleh juga. Nah mantap itu dia yang kita mau ya bosku. Itu dia yang kita mau kali tiga puluh yo ego. Kia aduh sinyalnya fuck. Waduh waduh waduh waduh. Nolak like, bosku. Nolak flash layar berarti playernya udah 30 ya apa ya perkaliannya total perkaliannya udah 30 kita kumpulin ayo konek nah gitu koneknya pasti konek ini ayo gas ke koneknya konekan betul ya apa kata gua nice ditambahin jam pasir juga gokil gokil gokil ini dicicil ya bosku 80 ribu 80 ribu Berapa kali ini 90 ribu Udah dapet 312 ribu Otomatis kita sudah pegang saldo 400 ribu Bosku langsung aja Abis ini kita gaskan wd aja bosku Thank you banget buat kalian yang selalu setia dukung Gue dan nonton video gue Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya bosku Bye-bye